nah yang pertama adalah dinasti Umayyah satu dinasti Umayyah satu kekaisaran Islam pertama yang muncul yang kuat gitu, itu Umayyah uh, dia pada dinasti ini ya selama kurang lebih sekitar hampir 100 tahunan mengkhususkan pada arsitektur, khususnya penggunaan kubah, ya kalau teman-teman teman-teman uh, misalnya lihat uh, apa namanya pernah pernah melihat atau pernah mendengar tentang Cordoba misalnya ya ya itu kan bagian dari kongres juga. Nah, tapi di sana di sana kalau kita melihat sendiri kebetulan saya secara kebetulan saya belum pernah ke Cordoba. Tapi bagian dari domnya Cordoba itu ya kubahnya Cordoba itu itu dibeli oleh seorang pengusaha Jerman abad ke 19 dari sana dari dari Cordoba di bawah ke Berlin, jadi saya sudah lihat kubahnya di Museum of Islamic Art, Islamic Secund Museum di Berlin itu ada tapi ke Cordobanya belum, jadi saya sudah lihat kubahnya doang Ya, ini salah satu yang menggabungkan uh, ikonografis dan uh, figuratif tadi ini kita lihat misalnya contoh relief pada ukiran kayu di Masjid Cordoba itu ada gambar orang sedang bermain suling berhadapan dan diantaranya di setiap sisi ada binatang seperti singa ya. banyak sekali contoh-contoh yang lain teman-teman bisa pergi ke bisa melihat sendiri koleksi-koleksi museum uh, islamic art jadi uh, di Eropa itu ada khusus untuk is, uh, islamic art museum itu ada uh, interkoneksi networking jadi museum of islamic art di London jadi museum of islamic art di Berlin Museum of Islamic Art di Saint Petersburg, Rusia, dan Museum of Islamic Art di Vatikan. Ya, jadi itu semua terkoneksi. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri di situ. Dan di katalognya, katalognya hampir sama dengan saya yang buat ini. Saya, saya bikin ini karena mengikuti katalog museum. <tuh>. gitu ya. <tuh>. Saya buat historiografi ini mengikuti katalog museum. Nah, yang berikutnya adalah dinasti Abbasiyah, sesudah Umayyah. Yang masih kedua-duanya masih Sunni. Ya masih Sunni yang mainstream. Berpindahnya ibu kota dari Damaskus tadi kan Umayyah di Syria ya, kemudian berpindah ke Baghdad Irak pada tahun 762 Masehi dan Baghdad adalah kota pertama yang dibangun oleh sebuah peradaban Muslim, peradaban Muslim dan dinasti kerajaan yang dipimpin rulernya pemerintahnya itu Muslim. Sementara kota-kota yang lain misalnya Basra di Syria tadi, Damaskus itu sudah ada dari zaman pra-Kristen sudah ada. Karena itu kita bisa menemukan peradaban-peradaban kekristenan yang tersisa di sana dan Yahudi sana dalam uh, apa, berbagai uh, bentuk ekspresi visualnya dan itu juga diambil oleh Islam. Salah satunya adalah ini yang disebut sebagai Aleppo Cimmer bisa di ini-ini ya nanti. Aleppo Chamber ini adalah ruang Aleppo dia uh, dia dari masa, dari masa dinasti Abasyah yang ada di Syria, Aleppo itu adalah sebuah kota kalau teman-teman mengikuti perkembangan di Suriah sekarang baru perang. baru perang ya. Aleppo itu kota mayoritas Kristen yang mayoritas Kristen di Syria Kristen Ortodoks Timur ya, Eastern Orthodox dan seperti yang teman-teman lihat itu itu adalah sebuah panel kayu panel kayu dari yang dikerjakan dengan mengambil kisah-kisah, ya, kisah-kisah hikayat di Timur Tengah. Uh, tetapi itu rumah milik orang Kristen, bukan milik, milik orang Islam. Jadi dia uh, di, Khusus di, di, di apa, di, untuk menandai, gitu menandai kepada umat Muslim bahwa ini dengan pilihan warna merah dan emas, ya, warna merah dan emas itu ciri kekristenan. Jadi tidak bisa misalnya umat Muslim kemudian menaklukkan rumah itu tidak boleh, ya tidak boleh, karena ada sejarah tentang bagaimana khalifah Umar bin Khattab ketika membebaskan Yerusalem. Udah pernah dengar ceritanya ya? Dan mengembalikan kunci gereja itu kepada Uskup. Dan Umar, uh, Umar uh, khalifah Umar berkata kepada tentara Islam, "Jangan pernah menggunakan rumah ibadah dan rumah saudaramu ahli kitab." Ya, orang Nasrani sebagai rumah ibadah tidak boleh Umar bin Khattab dan piagam itu ya piagam yang ditandani tanda tangani Umar bin Khattab. Kalau teman-teman mau tahu itu manuskripnya adanya di mana itu di Fatikan <tuh> yang punya itu salah satu yang menarik dari sini kenapa pada masa itu juga kemudian berkembang teknik-teknik yang lain gitu ya di dalam di dalam pengkaryaan, misalnya tekstil, sutra, relief ya, ada relief dinding bergambar mural, itu sudah ada mural, serta keramik ini, aduh gambarnya saya nggak jelas ya ini gambar sebuah mangkok keramik bergambar seorang musisi yang membawa gitar itu apa namanya? gitar Arab itu apa namanya, lupa saya uh, dari masa kekaisaran Abbasiyah, ini koleksi uh, Museum of Islamic Art London saya lanjutkan terjadinya 20 menit maaf. Dinasti Fatimiyah. Nah, kalau yang dua dinasti tadi itu Sunni, yang ini Syiah ya, Syiah. Dinasti Fatimiyah merupakan lanjutan dari Ismailiyah yang berasal dari Persia, tetapi berkembang dan berkuasa di Mesir dan menganut Syiah Islam. Mereka sangat mengagungkan seni visual figuratif. Misalnya lukisan-lukisan, khususnya yang merepresentasikan perempuan. Ornamen dan pahatan pada gading, patung dan relief serta kuburan berilif Nah ini kenapa kemudian oleh banyak kurator, kurator seni Islam ya, Islamic art kurator Sering mengatakan bahwa peninggalan dinasti Fatimiyah ini merupakan perkawinan antara tradisi Near Eastern Dengan keislaman, dengan Arab Jadi seperti perkawinan antara Western Civilization dengan Islam yang ada di dalam tradisi Fatimiyah. Uh, ini salah satu contohnya lukisan yang menggambarkan al ahlul bait. Ahlul bait itu ahlul bait itu adalah uh, Yesus itu ahlul bait ya. Uh, Muhammad itu dianggap ahlul bait. Jadi ahlul bait itu orang yang langsung punya wahyu dari Tuhan ya. Langsung diturunkan wahyu dari Tuhan. Jadi uh, ahlul bait termasuk keturunan-keturunan Nabi Muhammad itu ahlul bait siapa saja ahlul bait misalnya Fatimah lalu Ali bin Abi Talib mereka berdua menikah dan punya anak kembar namanya Hasan dan Hussein. Ya, kemudian uh, Hussein dipenggal lehernya jadi cerita itulah yang kemudian uh, memisahkan Islam Syiah dengan Sunni ya kan? karena peristiwa itu karena sejak awal udah ada pertikaian politik pasca meninggalnya Rasulullah dan Uh, Syiah punya tradisi yang sangat mengagungkan ahlul baik ya berbeda dengan Sunni yang menolak akhlul yang Enggak ada itu gini-gini. Nah, ini kita lihat salah satu contohnya adalah lukisan ini yang dia sebenarnya itu wajahnya Hasan yang dipenggal, tapi digambarkan secara feminin. Gitu. Saya juga nggak tahu kenapa dilukiskan secara feminin, aspek kefemininan bahwa mereka menganggap bahwa femininitas itu dekat dengan jiwa pengorbanan. Ya, jadi, ideologi martir, Ideologi pengorbanan, sacrifice, sacrifice itu dekat sekali dengan tradisi Fatimia fatimid, fatimid atau Fatimia bahasa Indonesia. Uh, yang berikutnya ini seperti contoh kuburan berilif, ya. Di atasnya itu musola, di atasnya itu ada musola kecil di bawahnya kuburan. Nah, ini yang kemudian ditiru di beberapa masjid di Jawa yang ditiru oleh sunan-sunan itu ya kan. Di tempat lain nggak ada itu masjid itu. Itu sebenarnya ini bukan tradisi Islam. Ini bukan tradisi Islam. Ini tradisi Kristen. Ya kan, katakombe. Ya kata kom itu kan tradisi Kristen. Ini bukan tradisi Islam dia memulai itu. Yang pertama adalah dari Fatimi, Fatimiyah. Berikutnya adalah dinasti Timuriyah. Ada dinasti yang lain sebelumnya, Mamluk dan lain-lain terlalu banyak tapi saya ambil yang besar-besar aja yang koleksinya ada di berbagai macam museum di seluruh dunia terutama di Eropa dan Amerika uh, Timur uh, dinasti Timuriyah itu uh, pertama muncul dari uh, seorang apa? penakluk yang dari Asia Tengah namanya Timur Timurland ya, dari Samarkan, kemudian menguasai Iran dan mengakhiri kekuasaan Mongolia atas Persia Jadi kalau teman-teman tadi gambar itu tadi, itu ada pengaruhnya Mongol-Mongol Islam ya, di lukisan tadi yang saya kasih, minta berputar itu salah satunya, dan itu pengaruh dari masa dinasti Timuriyah ini hal yang paling penting adalah gaya lukisan pictorial area ya kalau teman udah pernah masuk masjid kampus UGM belum? coba aja sekali-kali bisa nah itu, namanya cara melukis pictorial area Ini yang sebelah kiri, nih Ya, itu dia Ada, dibikin apa sih, kayak sketsanya gitu loh Jadi kayak arsitektur yang, yang tau ya, Mas Yosi bisa jelasin gitu. Apa itu pictorial area? <laughs> <laughs> ya, yang pictorial area dibikin ininya loh Dibikin petemnya itu loh, pola Misalnya, pertama Silang, terus apa garis tuh Kayak yang dibikin tita ruby itu loh Aku lupa apa namanya Ya, ya, gitulah. Nah, ee, yang pertama ini contoh dari mihrab. Ya, mihrab itu adalah tempat-tempat yang imam memimpin sholat di depan itu namanya mihrab. Dan dia biasanya ada lukisannya di sini ada apa namanya? Apa sih bahasa Jawanya itu? Apa sih gebyok? gebyok apa pak? Ya, bahasa Jawanya itu, ya kan? Ya kira-kira seperti itu. Nah, uh, ini contoh ini yang ada di Museum Islamic Art Berlin dari kaca. Ini dari kaca, jadi rapuh sekali. Kemudian, manuskrip saya ini gambarnya nggak jelas, tapi nanti teman-teman bisa pergi ke itu visual museum. Jadi Islamic Art Museum, Visual Museum. Nanti saya kasih linknya, kalau ingin melihat contoh-contohnya langsung. Uh, Oke. Okay. Nah yang terakhir adalah kekaisaran Ottoman Tadi seperti yang saya katakan Kenapa kekaisaran Ottoman itu Sebenarnya puncak dari Kehancuran bagi saya Kehancuran peradaban seni Islam Menurut saya Karena kemudian mulai berakhirnya Tradisi atau penghancuran seni-seni figuratif gitu. Dan ketika dia berkuasa Ketika Ottoman berkuasa Islam itu sudah mulai memasuki Wilayah Nusantara Jadi ke, secara kebetulan Indonesia atau Nusantara itu tidak bersentuhan banyak dengan Ottoman. Jadi kita sempat mengenal tradisi Islam yang figuratif gitu. Nah, tapi dampak dari Kekaisaran Ottoman itu sampai hari ini sangat nyata gitu. Ya, yang pertama, ya sebenarnya pada awalnya mereka figuratif tetapi mulai sekitar abad ke-16 lebih banyak menekankan pada aspek ikonografis. Dan karya-karya ornamen ornamennya lebih cenderung ke floral dan Masjid yang dibangun itu luar biasa megahnya ya. Ketika saya pergi ke Istanbul dan masuk ke dalam Hayat Sofia, Hayat Sofia itu dulunya itu Basilika ya di zaman Bizantium. Perasaan yang menyergap saya waktu itu adalah saya sedih gitu Ya allah gusi, Ini loh lo lo nulis Nabi Muhammad kaligrafi Muhammad Allah tapi ada gambar yang sudah ada eksis sebelumnya. Ada dua gambar utama di sana, yaitu gambar Maria, tetap dengan apa namanya e, desain yang e, timur, Kristen timur Ortodoks itu Syria, dan juga Yesus sama desainnya juga Ortodoks Syria. Bagi saya itu satu ke, kesombongan dan kekalahan Islam, karena bahkan e, tradisi yang lebih tua, jauh lebih tua sebelumnya, seperti Umar bin Khattab ketika membebaskan e, apa gereja di Yerusalem itu tidak dirubah jadi tidak berubah fungsi menjadi masjid. Tetapi di Turki ini berubah fungsi menjadi masjid. Karena apa? Karena pertarungan yang luar biasa pada saat itu setelah perang salib sehingga membuat kekaisaran Ottoman dengan sangat bergairahnya menganggap itu monumen keberhasilan mereka gitu. mengalahkan kekristenan atau tanda petik barat. Ya. Nah, yang menarik juga ya pada, justru pada masa kekaisaran Ottoman ini mulai dikenal seni-seni yang mass production gitu, yang sebelumnya itu tidak pernah ada dalam tradisi Islam itu, enggak ada kalau teman-teman perhatiin sajadah sajadah itu baru ditemukan berapa ratus tahun yang lalu tidak ada dulunya itu orang sholat tidak pakai sajadah bahkan sholat di atas pasir pun boleh, selama itu bersih ya. nah itu sajadah itu mass production dari yang dilahirkan dari Kaisaran Ottoman, masa Kekaisaran Ottoman Nah dua hal, yang pertama adalah Ornamen Floral pada dinding masjid di Istanbul Lalu berikutnya ini Yang ini yang paling sering kita temui Misalnya gambar ayat kursi misalnya Berbentuk orang lagi sholat ya kan Atau ini berbentuk macan <tosan> ya <tosan> Sama semuanya mengambil surat dari kebanyakan ayat kursi Saya juga nggak tahu kenapa Yang cenderung diambil itu ayat kursi gitu <tosan> Atau Uh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus la wa kuatawala illa billah. Ya kan? Terus, ya gitulah. Seringkali yang diambil ayat-ayat itu itu aja gitu yang untuk ini, untuk kaligrafi. Oke. Okay? Nah, apa yang terjadi setelah masca, masa pasca ke, kehancuran dari kekaisaran Ottoman? Ya, Turki kemudian mengalami sekularisme, sekularisasi, ya sorry, sekularisasi yang luar biasa. Ya di zaman Kemal Ataturk ya. Jadi sangat luar biasa sekulernya. Jadi teman-teman kalau pergi ke Istanbul akan terkejut betapa mereka itu sangat Eropa. Anda akan menemui sebuah masjid misalnya, itu salah satu sisa peninggalan yang mulai sekularisasi, sekularisasi itu. Sebuah masjid yang di atasnya itu menjadi kantor dari partai komunis Turki itu ada di Istanbul ya dan itu negara Islam loh ya. Indonesia kan bukan negara Islam tapi prakteknya kita justru lebih puritan daripada mereka saya kira itu